Selamat, Selamat datang pagi. Mama harus belanja hari ini Kiki, kamu bisa bantu? Oke, percayakan padaku Ini barang-barang yang harus kita beli Bagian buah dan sayuran Coba cari buah dan sayuran yang harus kita beli Bagus, bagus! Klik di manakah untuk menimbang berat? Semua sudah ditimbang, hebat deh! Eh, wow. Bagian kue, panggang kue yang kamu sukai. Eh, wow. Bagian Mainan Coba cari mainan yang harus kita beli. Bagus Bagian pakaian Coba cari baju yang paling cocok Wah, kamu ganteng Kamu pintar Wah, kamu ganteng Oh, oh. Kita tidak perlu ini hmm. Bagian Produk Natal Pilih hadiah natal yang kamu butuhkan Bagus Yay. Kita sudah beli semua, ayo kita bayar Halo, yuk kita lihat belanjaanmu. Semangka, Tentang bagian kue, singa, mainan, pakaian, topi, sepatu, kuki, jahe, natal. Bagaimana kamu ingin membayarnya, tunai? Terima kasih banyak. Kami telah selesai berbelanja. Terima kasih atas bantuanmu.